asan bos tapang nih meluncur si bos assalamualaikum oke okay, bro udah WSA. dan tadi senapannya. Ruuuuh, <tik> pelurunya Just, pokoknya, bro.